gimana sih dong halo guys assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya ska official oke jadi video kali ini seperti biasa di sini saya akan membagikan riset ali western lagi guys ya oke tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama ya Oke okay, lanjut ke presiden yang kedua ya Oke okay, lanjut ke preset yang ketiga Oke, lanjut ke episode yang keempat, guys. Oke, lanjut ke episode yang kelima, guys. Musik Oke okay, lanjut ke presiden yang keenam ya, ya Oke okay, lanjut ke presiden yang ketujuh guys kaurong okay, Oke lanjut ke episode yang ke-8 ya Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-9, nih, guys. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke sepuluh ya Oke lanjut ke presiden yang ke-11 guys Oke lanjut ke presiden yang ke-12 ya Oke, lanjut ke episode yang ke-13. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-14, guys. Oke lanjut ke preset yang ke-15 ya uh. Oke lanjut ke preset yang ke-16 ya Oh, from... oh. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-17, guys. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-18, ya. Oke, lanjut ke episode yang ke-19, ya. Oke, lanjut ke episode yang ke-20, ya.